Pas subuh Rara bangunnya pertama loh, jadi Rara bisa bangunin Uma, Abah, sama Kanusa buat sholat subuh. Nah makanya Rara sekarang dibolehin minjem HP. Alhamdulillah. Eh, itu tadi Abah. Hah? <laughs> huh? Loh Abah dari pasar, biasanya kan Uma yang beli sayur. Oh Abah gak ke pasar kok. Ini sayurnya hasil panen, Ra. Hah? Emangnya kita punya sawah, Abah? <laughs> Bukan sawah. Tuh, lihat. Hmm? apa panen sayurnya dari situ, tuh. Oh, Oh pantesan bisa gitu. <coughs> hmm. <coughs> ini apa ya, Abah? <laughs> Jadi, ini namanya alat hidroponik. Oh. Dengan alat ini, kita bisa menanam sayur sendiri, Ra. Oh, berarti... Kalau udah pasang hidronik? <Garuh> Hidroponik. Iya, <Garuh> itu berarti kita nggak usah beli sayur ke pasar lagi dong, Mbak. Seratus buat terang. <Garuh> Tinggal tunggu sampai matang aja. <Garuh> Kalau udah matang, kita panen. Habis itu, dimasak sama rumah, deh. Hmm, <Susk> Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Um. Mm, mm, mm, Bapak ah, Ini ya. Nusa gak salah lihat nih mm. Rara lahap banget makan sayurnya Oh iya <laughs> ya Jangan-jangan ini bukan Rara kali ya mm -mm. Coba Nusa mm. kamu cubit abah-abah ini lagi mimpi apa enggak ini, ya Abah ini masih Rara oh, oh. Ya, iya, iya, iya. Dulu Rara emang gak suka sayur Oh mm. jadi waktu itu beneran gak suka sayur Iya <laughs> ketahuan deh Soalnya Rara pikir, sayur itu rasanya pahit, kayak daun. <laughs> Ternyata hmm? makan sayur itu banyak manfaatnya. Oh iya? Iya. Kasih tahu Aba dong, apa aja sih manfaatnya. Jadi sayur itu banyak vitamin dan gizinya oh, iya, Kalau iya, kita iya. makan sayur iya, Kita bisa jadi lebih sehat iya, Lebih kuat iya, Lebih pintar Makin cantik Kulit jadi halus <laughs> Kayaknya yang terakhir ngarang deh Kok? Mm, kakak, lihat aja umat Kulitnya halus Betul Contohnya sayur sawi ini Kaya akan vitamin A Mm -hmm. Vitamin C, Terus? dan juga vitamin K iya. Yang sangat baik untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung oh. Selain itu, mm -hmm. kandungan zat antioksidannya dapat melindungi tubuh dari stres Wah, keren banget Terus apa lagi, Umah? Sayur sawi juga baik untuk menjaga kekebalan tubuh seperti tulang, mata, dan membuat kulit menjadi halus, Tuh, kan bener? <tuh> <tuh> iya iya benar benar. <tuh> Abah. <tuh> Selain sayur sawi, mm -hmm. kita bisa tanam sayur apa lagi? Oh, tenang, ada banyak sayur yang Abah mau tanam. Oh, ya? Sayur bayam, sayur kale, selada, seledri, sayur kelor. Kalau bisa, semua sayur yang ada di pasar kita tanam semua. Mm -hmm. wah. Abang kayaknya cocok jadi juragan sayur. <laughs> sayur. Sayur, sayur, sayur, Enak loh, mau seger Serius, <laughs> Abah, hmm? Rara nanti ikut tanam sayur? Boleh, kan? Tapi habiskan dulu makannya, <Gülüyor> ya. Udah kok, nih sayurnya masih ada gak? Hah, oh, udah habis. Lapar ya dia? Ya habislah, kan kamu yang habisin. Iya, <Gülüyor> <Gülüyor> ya. sampai lupa. <Gül> iya ya. <Gül> Mbah mm, hmm? Nanti ajarin Rara Bikin Hero Pornik ya Boleh Cik Asik Dalam sayur Yeay Yeay Yeay apa Waktunya Kriasi Rara Tara Hati-hati Mbah oh, oh iya, iya. Yeah. <laughs> Nah di sini. Hmm. Nah, terus dikit hmm. lagi. Ya, cukup. Oke. Okay. Nah, sekarang kita taruh sini ini deh. Iya Yeay, hebat kamu, Ra. Alhamdulillah. Tara jadi enggak sabar nih, Bang. Oh. Hmm. Jangan lupa disiram ya, Nak. Iya, Bah. <laughs> iya. <laughs>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 aja. Hmm. Anta. Bersehat. Anta makan baimnya. Rara, umai. Nah, kan ngapain pak? Hmm. hmm, ini Anu Rara mau tambah bayamnya Yuk, ini nomor <coughs> lagi. Bukannya tadi? Yakinlah. Main kan sehat dan bergizi. Banyak vitaminnya lagi. Ya kan, mah. <laughs> Alhamdulillah, kalau Rara suka. Coba, Umalia. Hah? <laughs> hmm. hmm. ah.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 Pokoknya, sayur yang enak, yang bergizi. <gifat> iya, iya, sayang hmm? tadi aja. Aduh, yang sayur sekarang udah tahu ketagihan, kan? Nggak jadi tuker nih sama ayamnya. Nggak ah, mana ayamnya? Nggak ada tuh. Ada kok nih, Loh. ayam mana ayam? Ayam ayam. Sain pun <SILENCIO> Gunakan kode voucher ini untuk mendapatkan cashback dan kebaikan di aplikasi Bukalapak. <Song> Jam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 Kue cubit, kue cubit Silakan Bu Dibikin kue dadangkan 500-an Kue cubitnya, Bu hmm, Beli apa ya? Silahkan dibeli, Bu Silahkan, Bu Ini kue cubit terenak buat tanaman hmm, Kue cubit ya <laughs> Boleh deh, dua bungkus Wah, ini uangnya ya nah, Mantap ah, Makasih ya, Bu hmm, Bu, ini uangnya belum ada kembaliannya hmm, Kalau kan. ada Uang pas puluh ribu aja bu iya, Oh, <gülüyor> um, Buat kalian aja deh kembaliannya huh? Loh, Saya lagi buru-buru eh, nih tapi ibu. Makasih ya, bu Ini gimana? Uh. Oh. Wah Kalau semua pembelinya kayak ibu tadi Rari bisa untung banyak Wah hmm. ada Nusa sama Rara hey, hey, Nusa <guluh> sama <pasannya. Ui>, <guluh> Kita jadi ada temenan jualan ira Emang Kak Abdul sama Kak Syirpa Jualan apa? <tuh> Wih, agar-agar jelly. Agar-agar oh, jelly. <tuh> Dan satu lagi, Tada! Kue cubit coklat meler. Hah? <tuh> huh? Kue cubit juga. Masa jualnya sama sih? Ada aduh. Ra, jangan gitu. Kuenya boleh sama. Tapi rasanya kan beda, iya kan? Enak juga ke cubitnya Uma. Ayo Bu, Pak Ini agar-agar jeli kenyal Kue cubit coklat milih. Cuma 500 Ayo, ayo dibeli Ayo sini Pak, Bu Coklat melir, bisa melelehkan hatimu. Kue ah. cubit umat. Makin coklatnya. Di sini digigit makin asik. Kue coklat melir. Ayo, ayo. Oh, apa sih, Matang tuh. Ayo, eh, ibu Sini, deh. Dagangan kabel sama Kak Pak, masih banyak. Hmm. Wah, wow, saingannya berat nih. Dul, hmm? rezeki itu udah diatur. Jadi, gak usah khawatir. Hmm. Lagian, gak usah sama rara, kan? Sahabat kita, jadi gak ada istilah saingan. Iya sih, banyak kali yang dagang. <tuk> uh Rara, ada apa sih kau? Ini kecubit buatan Uma enak loh, Pak Ucok harus nyobain. <tuk> <tuk> eh Gibitulah, aku lagi cari kue. Alhamdulillah, <tuk> ini Pak Ucok kebetulan masih ada tiga bungkus lagi. Ah pas banget itu. Eh sayang kali kalau cuma tiga bungkus. Ah tapi ya sudahlah. Ah, ini uangnya. Wow. Makasih, Pak Ucok. Hmm, Pak Ucok, maaf. Uh, gak ada kembaliannya. Hah? E e itu e gue dulu sebentar. Hmm. Hera. Huh? Hmm. Sebentar ya, Pak Ucok. Nusa coba tukerin uangnya dulu. Duh. Ah. Duh. <laughs> paten gali hmm. kau, Nusa. Dul, huh? Siva. Ya, Nusa. Kalian ada uang sepuluh ribuan lima gak? Hmm? Bentar ya, Nusa. Kayaknya ada deh. 20 ribu, ada gak 20 ribu? Hmm. Huh? Oh iya huh? Pak Ucok, kue cubitnya masih kurang kan? Ah, iya Nusa Nah kebetulan nih Pak Ucok, Siva sama Abdul juga jualan kue cubitnya Pak Ucok e Cocok kali hmm. itu Ah, uang kembalian belanjaanku tadi Membelikan kue cubit kalian aja ya Wah, eh, makasih banyak, Terima kasih banyak Baris Pak Ucok banyak Pak Ucok Sama-sama Simpa Alhamdulillah, <tuk> <tuk> Alhamdulillah. Hmm? Kenapa sih Ra? Kok malah nawarin ke cubitnya keapus sih? Hmm? Hmm. Kalau dibilang gak ada kembalian Pasti Pak Ucok kasih sisanya ke kita Kan kita bisa untung banyak hmm. Ra. Ingat kan pesan Umar? Ingatlah. Kita harus meneladani sifat berdagangnya Rasul. Mm -hmm. Amanah, mm -hmm. jujur, dan terpercaya. Iya sih, tapi kan Umar? Hayo. Mm -hmm. Hmm? Iya deh Umar. <laughs> nah gitu dong. Kak Abdul, Kak Shifa. I, rara bikin kalian sebel <Guasa> Gak apa-apa, Rak Perdagang emang harus kreatif Sesama pedagang kan harus saling bantu Nah, karena kalian udah ngelarisin dagangan kita Nih, ada hadiah buat kalian Wah, ini. Yeah, Makasih, <gulis> Kak Abdul, Kak Shifa. <gulis> Eh, Kalian kan jualan Nanti, kalau dibagiin gratis, kan bisa rugi. Iya, <Garuh> enggak lah. Berbagi sama sahabat, bakal bikin kita rugi. Kita kan jualan, gak cuma cari untung, tapi juga cari berkahnya. Alhamdulillah, eh, kabduk, kasih Rak. kayaknya masih ada, enggak? Hmm. Kalau udah urusan makanan aja, antri tadi rumah. <Garuh> <Tukat> <Sikasih>